Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di DivaTV Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah persahabatan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kembali kita mendapatkan info resmi dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Akademi 5. Kita simak persaba di kalimat caption yang dituliskan ini info penting banget ya untuk semuanya terkhusus warga Konoha. Bunda Siwi <tuh> Ibu Siwi menuskan sebuah kalimat info Asyik, DA5 kembali lagi malam ini Para peserta yang masih meneruskan perjuangannya akan dipilih kembali lagi oleh para juri handal Kali ini yang bertugas ada Soima, King Nasar, Lesti Kejora, Dewi Persik dan tentunya bersama host kesayangan dong, lalu siapa yang akan lolos ke bawah selanjutnya, saksikan DA5 Final Audition pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar dan Video.com. Jangan sampai lupa dicatat jamnya, jam setengah 9 malam hari ini akan ada penampilan Lesti dan Papa Bilar satu paket, tampil bareng di acara DA5 Final Audition bersama di Indosiar. Tentu ini kabar baik dan pasti ini kapan gembira untuk warga Konoha Alhamdulillah, idola kesenangan kita kembali tampil di panggung besar Indosiar Mudah-mudahan idola kita selalu menampilkan penampilan terbaik Pasti banyak sekali momen-momen cute dan pastinya momen-momen baper Yang selalu kita dapatkan dari cidukan-cidukan Lesti dan Pilar Tentunya, jangan sampai lupa, saksikan malam hari ini juga akan ada kejutan bahagia untuk kita semua Kemudian persahabat disimbang juga info lain dari Indosiar kali ini. Ada kabar gembira juga untuk warga Konoha. Mau nonton langsung jagoan kamu di Studio The Academy 5? Daftarkan diri kamu melalui WhatsApp tuh persahabat ya, gratis dan mekanisme untuk mendaftar kalian langsung cek aja di akun dangdutacademy.indosiar. Kita simak di kalimat info caption yang dituliskan. Dangduters, ada kabar gembira nih. Buat kalian yang mau nonton langsung jagoan kamu di studio The Academy 5, bisa langsung daftarkan diri kamu sekarang juga. Melalui WhatsApp, nomor WhatsAppnya sudah tertera di caption yang dituliskan oleh Dangdut Academy Indonesia, Persahabat, ya gratis. Jangan lupa ikuti mekanisme dan syarat yang tertera. Tuh, sahabat yang mau ikutan daftar, kalian Pengen langsung nonton di studio Kemungkinan bersama ya, dia Kalian bisa ketemu langsung dengan idola kesayangan Lesti dan Bilar Langsung aja kalian daftar melalui WhatsApp Nomor WhatsAppnya sudah tertera di Akun Instagram indosiar Tetap semangat untuk mendukung dan mensupport idola kesayangan Selanjutnya disimak juga persahabat ini ada kabar yang sangat menggembirakan Alhamdulillah acara SCTV kemarin Yang ada leslarnya masuk rating 11 Wow Karena fall SCTV masuk rating 11 Ya ada leslar tuh Masya Allah Memang leslar membawa berkah Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Untuk kita semuanya Amin Berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan Tadi sore nih Rizky Bilar dan tim lagi meeting nih persahabat ya Sepertinya bakal ada gebrakan baru dari Leslor Entertainment Apapun itu kita selalu mendoakan yang terbaik persahabat ya Buat idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabat ya sepertinya Bapak Bilar ini meetingnya bareng dengan Rudy Salim Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Takdir Cinta 2324 Kalimat caption pun dituliskan Bismillah, semoga lancar Apapun yang direncanakan Amin, berkah, berkah, berkah Masya Allah, kita aminkan bersahabat ya. Apapun itu, semoga selalu lancar Dan selalu dimudahkan Berikutnya kita lihat Votret, Papa Bilar Rudy Salim, bersahabat ya Ini sih suatu kebanggaan Banget ya, mudah-mudahan Gebrakan barunya berjalan dengan lancar Dan kita juga salvok dengan Fali Akbar sudah dipastikan Vali Akbar juga ini masuk ke tim Leslar Entertainment. Mudah-mudahan Leslar Entertainment semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Momen ini diunggah oleh Rahma 08816. Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sukses dan membawa keberkahan buat banyak orang. Amin. Itu yang tentunya terpenting bersama Beth, ya Mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk banyak orang selanjutnya persahabat kita lihat di postingan ini banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun jansi jauh mengatakan kayak Valdi tuh lintar kemana ya katanya tuh ya itu bener banget persahabat ya yang samping Rudy Salim itu adalah Valdi Akbar dan mudah-mudahan ya tim Lesnar Entertainment semakin kuat, semakin solid kita dukung dan doakan yang terbaik saja kita lihat juga persahabat di unggahan berikutnya ini ada momen special cute juga nih yang kita dapatkan Rudy Salim memberikan info nih persahabat ya bahwa bakal ada acara besar di tanggal 17 jangan tentunya bersama terlewatkan tanggal 17 spesial di hari kemerdekaan kita akan mendapatkan kebahagiaan karena bakal ada acara terbesar dari Leslar Entertainment dan Prestige pastinya kita aminkan, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan acaranya bisa menghibur dan pastinya berkesan buat para penonton. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kejutan lain dan cedukan vitamin terbaru nih persahabat ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar terbaru dari Lesti dan Pilar, tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh